62 persen, selesai. <tuh> Lanjut ke konsep pembelajaran jarak jauh. Mengantar pembelajaran sudah saya checklist. Masuk ke kuis konsep pembelajaran jarak jauh. Hmm. Jika Bapak Ibu merasa kurang puas dengan hasil kuis yang diperoleh, Anda dapat menjawab ulang Berarti nanti kuisnya bisa dijawab ulang kalau misalkan hasilnya tidak memuaskan Dan melihat kembali materi-materi yang sudah Anda pelajari untuk memastikan pemahaman Anda Anda dapat menyelesaikan kuis setelah pencapaian Anda mencapai minimal 70% Ini batas minimal yang harus diselesaikan klik mulai kuis untuk menjawab nanti kalau misalkan kuas ini sudah selesai dijawab dan hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan nanti bisa diulang lagi kita mulai untuk kuis konsep PJJ tahap 1 topik 1 kita mulai saja start quiz oke kita mulai ya. yang pertama prinsip ah pokoknya yang cepat kita klik-klik saja yang kita tidak tahu ya memberikan pemahaman terus yang ini diantara itu memastikan pemenuhan 3 nah, menit selesailah lah <gihai> ya ini disesuaikan dengan ketersejian pas kita belajar Islam pembelajaran jarak jauh pembelajaran jarak jauh program belajar melalui televisi nah, nanti kan bisa kita ulang lagi kalau misal nilainya tidak sesuai yang kita inginkan pembelajaran jarak masuk 5M. Nah, merancang di merancang RPP. Guru Abdi manusiakan hubungan. Oke, lanjut aja. Lanjut ya, lanjut terus. Terus uh, masih dari apa ini? Guru Abdi. Masih dari cerita Guru Abdi. Nah ini memberikan konteks Sudah okay. ada backnya ya Berarti langsung next next terus ini. nggak tahu nilainya berapa nanti Menurut Anda blablabla memberikan umpan balik okay. Pembelajaran nice. yes, iya. jatuh saja. Selain strategi Menyusun jadwal belajar bersama anak Nah, ini kita finish. Coba kita lihat finish. Nilainya berapa? Kita alhamdulillah ini nilainya 100 lagi. Nah, ini kalau misalkan ingin melihat quest bisa, bisa restart quest, bisa. Tapi ini sudah 100. Nah, kita klik untuk melanjutkan. Oke. Itu dulu.